Apa pahri rasa ini? Ini kaya namanya apa hati? Hanya sama. masa kan tak berarti setelah kalingkari janji suci yang selama ini engkau beri untuk setia sampai hari nanti Oke okay, let's do it Dapat beri rasa hati ini free on demand. on the mix.